hamdalah alamin hamdan saudara al kawan-kawan ikhwan kawan tuh dari bahasa arab ikhwan akhawat ya jamak dari akhi akh itu ikhwah ikhwah boleh dipakai untuk laki boleh untuk perempuan tapi kalau ukhtun disebut akhawat kalau laki-laki ikhwah ya. ya sama juga rijal nisa sama temanya tentang bidah apalagi Pak dan khilafiyah dan Dulu mungkin kita pernah di sini silsilah akidah Ahlus Sunnah benar ya di sini. Tapi ya. Baik. Sekarang kita akan mengkaji tentang al-bid'ah dan khilafiyah. Sahabat-sahabat makan Allah, ikhwan ahad filah al-bid'ah bahasa Arab itu di Quran ada muncul kalimatnya satu, ma kuntu bid'an minar rusul. Itu ketemu di Quran. Tidaklah aku bid'an min rusul Apa arti bid'an disitu? Bid'an berarti membuat yang baru-baru dari ajaran para nabi Berarti ajaran yang nabi Muhammad SAW Itu sama dengan ajaran nabi Adam Bukan ajaran baru Yang beda itu cuma syariatnya Binah secara bahasa Arab Ternyata satu akar kata dengan kata badia. Allah bernama Badia, Badi'us samawati wal-ort Apa arti badiyah? Yang mencinta tanpa perlu konsep sebelumnya, maka dalam istilah orang Arab, jika saya membuat satu produk, produknya sudah ada yang konsep yang lain. Lalu saya perbaharui disebut ibda, ya, lalu perbaharui dan beda dengan yang lain, maka disebut ibda. Tapi kalau sama, ya disebut imitasi, ya. Badia, Allah mencipta tempat perlu ada kayak ya master plan Allah nggak perlu semuanya sudah ada dalam ilmunya. Nah, ini yang disebut Badiah. Maka Badiah itu terjemahannya kalau terjemahan kasarannya boleh disebut Maha Pembidah. Tapi kan nggak ada orang terjemah begitu. Tapi maknanya adalah al khalik biduni misalin sabi. Pencipta yang mencipta tanpa ada contoh sebelumnya Itu secara bahasa Lalu kita masuk secara makna Maka pemaknaan secara bahasa tidak boleh dipakai Tidak boleh dipakai Solat secara bahasa artinya apa? Doa, zikir Jadi kalau ada orang sebelah sana mengatakan saya sudah solat, Ternyata dia cuma zikir Kita nggak sebut dia solat. Wah, jangan-jangan orang ini kebatinan Ya Maka tidak disebut sholat Kawan saya ada yang puasa dia, Tapi dia makan, saya tanya Kamu puasa apa mas? Aku puasa lisan dari ngomong yang jorok-jorok Gitu Itu puasa nggak? Enggak Itu nggak disebut puasa, karena syarat puasa Bagi kita ada, ada rukunnya Ada syaratnya Nah ini kebatinan ya, hati-hati Bapak makan Allah Dalam hal ini Maka ulama kita pun berbeda definisi Ini coba lihat Jangankan ustaz, sahabat aja beda definisi tentang bid'ah. Ah. Satu kali Omar datang kepada khalifah setelah Nabi Gelarnya Khalifatul Rasul Abu Bakar Az Siddiq Radiyallahu ta'ala anhum majma'in Omar mengatakan kepada Abu Bakar Wahai Khalifatul Rasul Wahai Khalifah Rasulullah Para hufaz sudah banyak yang terbunuh. udah ratusan yang mati. Kalau engkau tidak membuat satu keputusan penting yaitu mengumpulkan bahan-bahan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an bisa hilang. Maka kumpulkanlah Al-Qur'an kata Umar. Umar ini kritis. Tapi enggak main hujat. Kritis bukan main. Apa kata Ubaqar? Hal naf'al ma lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita akan buat sesuatu Amalan, perbuatan, keputusan yang Nabi tidak buat Berarti definisi bid'ahnya Omar beda gak dengan Abu Bakar Bagi Abu Bakar Kalau Nabi tidak buat berarti itu Bid'ah Tapi bagi Omar Jika ini ada maslahat Ada kebaikan di dalamnya lebih banyak dari keburukannya Maka tidak disebut Bid'ah. Ini riwayat ada di Sahih Bukhari dan Muslim Bahwa Makna bid'ah itu Berpindah, akhirnya Kata Abu Bakar Umar selalu berbicara kepadaku Berbicara terus, berbicara terus, berbicara terus Mendebat, dan inilah Debat yang ilmiah Debat yang menghasilkan ilmu Apa kata Abu Bakar Hatta arama ra'ah Sehingga aku melihat Memahami apa yang dia pahami maka aku menyetujui perkataan Umar, dan itulah maknya bukan main, Umar mendebat Abu Bakar as-siddiq, maka kita mendebat pemerintah itu perlu mengkritisi penguasa itu perlu, tapi melaknat tidak, bisa bedain seperti Umar mengkritisi mereka, mengkritisi para penguasa di zamannya lalu mereka udah sepakat Datanglah Umar Datanglah Abu Bakar kepada Zaid bin Sabit Sahabat termuda yang hafiz Quran Apa kata Abu Bakar? Ya Zaid bin Sabit Tolong engkau kumpulkan Al-Quran Kata siapa? Abu? Abu Bakar Begitu juga Umar Ya betul Hai Zaid Kami sudah sepakat mengajak kamu Untuk mengumpulkan Al-Quran Apa kata Zaid? sama kalimatnya seperti Abu Bakar mengatakan hal tafala malam Rasulullah Apakah kamu buat sesuatu yang nabi tidak buat sama nggak konsepnya berarti dalam konsep zaid bidah itu awalnya apa sesuatu yang tidak dibuat Nabi Shallallahu ternyata dijelaskan oleh Umar seperti Umar menjelaskan ke Abu Bakar apa kata zaid sehingga aku memahami apa yang dipahami Umar lalu Abu Bakar mengatakan Hai hey Zaid kamu adalah pemuda yang paling hafal Quran yang paling kuat hafalannya paling bagus pekerjaannya jika bukan engkau siapa lagi apa kata Zaid amartani jabalin jabalin la kalau engkau perintahkan aku merintah memindahkan gunung gunung terlihat Ya, yeah. kalau hafalan Quran gimana? terlihat gak? Bisa nggak kita ngelihat ini orang hafal Quran? Kalau kuluhu kayaknya hafal semua nih ya. Tapi kalau yang lain nggak pasti hafal, nggak mesti hafal ya. Lalu gimana? Kata beliau, kalau aku disuruh memindahkan gunung-gunung terlihat bisa aku lakukan. Tapi kalau mengumpulkan hafalan Quran betapa sulitnya tersembunyi di rumah-rumah orang di dada dada orang. Akhirnya Zaid minta minta persetujuan istikharah kepada Allah dengan kalbunya dan dia menerimanya. Walhasil terkumpullah Quran tapi belum disalin. Belum di disalin. Dikumpulkan itu di rumah Hafsah. Umar berkuasa, Abu Bakar wafat. Umar radhiyallahu taala anhu karena di saat itu tidak terjadi kematian ya, kewafatan kesyahidan ulama-ulama sahabat yang hafiz Quran, maka tidak ada Gebrakan untuk mengumpulkan Quran Untuk menyalin Quran Lalu baru di zaman Osman Ketika Huzaifah Al-Yamani Pergi ke Irak Di Irak ada dua kota besar Belum ada Baghdad saat itu Yang ada cuma Basrah dan Kufa Apa nama kotanya? Basrah dan Kufa Di Basrah ada sahabat Nabi Bernama Abu Musa Al-Ash'ari Sedangkan di Kufah ada sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud Masing-masing orang ini punya bacaan Quran dan punya murid ribuan orang Suatu kali Huzaifah lagi solat di masjid yang ada di antara Kufah dan di Basrah Di masjid bagian ujung orang baca Qurannya beda dikit dengan orang yang di ujung sini Huzaifah bingung loh kok ada dua bacaan Quran maka ditanya dikumpulkan dua orang itu ditanya hai hey fulan kamu baca Quran siapa gurumu yang satu bilang guru saya Abul Hasan Abu Musa Al Asy Adi. yang satu lagi mengatakan guruku Abdullah bin Mas'ud maka sahabat nabi Huzaifah ini mendatangi Hasan Abu Musa Al Asyari dan Ibnu Mas'ud dan mengatakan perkara kalian ini akan saya bawa ke pusat ke Madinah hmm, dibawa ke pusat Sampai di Madinah Apa kata Huzaifah Oh ini bisa kacau Kalau kita meninggal Huzaifah meninggal Utsman meninggal Ibn Mas'ud meninggal Abu Musa al Ashari meninggal Apa yang terjadi? Quran bisa berantakan Maka Huzaifah mengusulkan Ayo buat Quran standar Dikumpulkan Quran standar Dikumpulkan Dibuatlah tim yang dulu mengumpulkan Quran siapa? Zaid maka disalinlah Quran sebanyak 6 eksemplar dikirim kemana-mana dan salah satunya sekarang tersimpan di Uzbekistan di kota Tashkent. Alhamdulillah saya pernah ke sana dan saya melihat sendiri Quran itu beberapa uh, abad sebelumnya di masa Timur Leng itu dikopi jadi 5 disalin dulu kan belum ada mesin fotokopi disalin jadi lima eksemplar dan itu ada tersimpan di Uzbek kampungnya Imam Bukhari dan. Mus imam-imam yang lain ya. imam dari mi ya. dan imam-imam yang lain imam kofal sahabat imun Allah coba lihat ternyata salah satu produk bid'ah itu hari ini bernama mushaf Antum punya mushaf gak? Ya, sekarang mushafnya lah masuk ke handphone jika bukanlah Umar si bapak pembid'ah melakukan ini Zaid bin Sabit menyetujuinya Abu Bakar meridhainya Maka kita hari ini akan kebingungan Yang bisa sholat cuma yang hafiz Quran Maka Omar Abu'l bid'a Omar itu Bapak pembid'a Ketika membuat inovasi lain Apa inovasinya Tahu inovasinya Omar Membuat tarawih ber berjamaah, apa kata Umar ni'matul bid'atu hazihi senimat nikmat bid'ah itu ini seandainya semua bid'ah itu dolalah, tentulah Umar awal awalu man dolah Umar adalah orang pertama yang sesat dalam bab bid'ah, ada yang berani? bilang Umar sesat? Hmm, yang berani, itu udah masuk ke rofidah ya. syiah yang tercelah Kenapa? Karena mereka mencela para sahabat Nabi. Besok bagi kita bahas ya. Bapak, hari Jumat. Apa hari? Ahad. Hari Sabtu ya. Sabtu pahat ya, Terserah antum nih ya. Bapaknya Omar. Anaknya namanya Abdullah bin Omar. Abdullah bin Omar itu melazimkan salat duha ditegur oleh sahabat lain ditegur oleh orang-orang lain apa kata mereka, apakah Rasulullah melakukan seperti kamu lakukan sholat duha tiap hari ini pada sholat dua tiap harinya? insya Allah, jawabnya gak pasti berarti ya lalu, apa jawaban Abdullah bin Omar, ni'matil bid'atu hazihi, diulang kata abahnya kata bapaknya sebagus-bagus bid'ah itu mengistiqomahkan, melazimkan sholat duha tiap kali pagi padahal Nabi jarang sholat duha Nabi kalau sholat duha tiap hari dikira nanti ada lagi sholat yang ke enam ya, jadi bingung lagi Bapak Surah Makan Allah dan semua riwayat ini sahih gak ada yang berani mengatakan ini do'if yang paling bilang do'if itu dipecat dari kalangan ahli hadis ya. ahli hadas jadinya gak ada ahli hadis yang berani mendo'ifkan riwayat ini kalau ada berhadapan dengan ribuan ulama ahli hadis. Lalu gimana kita memahami permasalahan ini? Oh ternyata ada satu hadis yang sangat seksi. Kulubid tolalah. Ah, ini kan banyak dibaca ya. Depannya inalhamdulillah. Nah wa nesaihul, baama ba'du hmm, Sampai kama ba'dunya menakutkan sekali. Iya kumuhlesatil umur, fa inna kulamuhlesadin bid'ah. Ikan ya gitu kan, emang Nabi gitu ngomongnya. Hah? Nabi gitu kan ngomongnya. Kayak orang marah-marah gitu ya. Enggak, Nabi itu berbicara seperti kaidul jais. Bukan berarti Nabi marah-marah, tapi semangat maksudnya. Tapi bukan marah-marah ya, jam makan bengong. Loh, aku kok dimarahin marah khotib salah apa gitu ya? Bingung kan, tiba-tiba khotibnya marah-marah. Ia aku memohdasat biasa aja baca hadis. Ia aku umur jauh-jauhlah dari perkara baru dalam agama. Fa'inna kullu mohdasatin bid'ah. Setiap mohdasah itu bid'ah. Setiap perkara baru dalam agama itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah. Wakulu bidatin, artinya? Setiap bid'ah itu sesat. Di riwayat yang lain ditambahkan Wakulu dolah Latin finnar Setiap yang sesat masuk neraka. Hadis ini ternyata dimulai dari kalimat Ia aku Kalimatnya pakai muhdasat. Itu taknya, taknya itu ada alifnya. Muhdasat asalnya ada muhdasa jamak dari muhdasa. Bukan muhdas, tapi muhdasat. Muh Apa indikasinya? Jadi ternyata perkara baru, jika negatif dalam bahasa Arab, ditambahin ta' marbutah Itu negatif. Biasanya begitu. Namun, tidak semua yang muhdas itu bid'ah. Tapi kalau mohdasah pasti bid'ah. Di sini masjid, azannya berapa kali? Azan Jumatnya. Nah, ini beliau yang azan ya, mukanya muka guru saya nih, guru saya namanya Sheikh Darwish, ya, mukanya kayak beliau nih, ya. orang Mesir, kayaknya keturunan ya. <guluh> azan dua kali Nabi pernah lakukan gak? Nabi pernahkah itu dilakukan di zaman Nabi salallahu alaihi wasallam, pernah gak? ayo jawab pernah atau tidak? tidak, oke okay, sepakat sudah? tahu dari mana ayo Ya, kata ustaz ya kan? tahunya dari sahib Bukhari di sahib Bukhari bab mengenai azan disebutkan azan Jum'at bahwa di masa Rasulullah azan cuma se sekali ketika di zaman Osman ta Anhu terjadi pelebaran Islam kemudian orang tambah rame di pasar juga tambah rame akhirnya supaya orang punya prepare istiadat persiapan maka Osman buat bid'ah apa bedahnya azan dulu bedanya kalau sekarang kan orang sudah masuk dulu baru azan pertama lalu azan kedua kalau masa Osman tidak satu jam atau setengah jam sebelum sebelum masuk waktu sehingga orang ya datang kalau kita kan cukup sudah setal merotal selesai ya berarti udah siap-siap tuh maka kita pertahankan dua azan itu karena ingin melestarikan bid'ahnya Uthman Pak ahli bid'ah ini beliau nih ahli bid'ah ini dua kali azan soalnya kira-kira Oh tiba-tiba ada yang nyeletuk jika ada sahabat buat, nabi buat maka dahulukan nabi gak pula ikut sahabat nah ini orang ada sama sahabat ini biji-biji syiahnya ada ya dia nggak sadar kalau dia punya kecenderungan untuk merendahkan sahabat Nabi. Osman ketika buat azan itu dua kali itu tidak disebut bid'ah. Kenapa? Di situ ada maslahat. Maka Ibnu Qayyim, Imam Salafiyah, murid Sheikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kulu maslahatin din. Setiap yang ada maslahatnya itu bagian dari agama. Setiap yang ada maslahat apa arti maslahat Manfaat kebaikan, itu agama Jadi jika kita lihat maslahatnya lebih banyak, oh itu masuk agama Meskipun tidak ada zaman Nabi SAW Jadi Abu Bakar pembinah Umar pembinah Usman juga Bid'ah Usman ada dua tadi ya, Quran dibuat Terus azan Apalagi Bida Osman, Usman memugar masjid Itu dibentak juga oleh sahabat yang lain Ente buat, satu yang enggak dibuat Nabi Kata Usman, kamu kan gak ngerti Ini masjid sudah sesak Sampai-sampai Aisyah melarang perempuan pergi ke masjid Karena masjid sudah sesak Sudah penuh oleh para ikhwan-ikhwan para laki-laki Perempuan gak bisa lagi sholat di masjid Maka Utsman memugar masjid Udah, udah berapa mit'ah itu Ya Udah berapa bid'ah itu? Yang paling banyak buat bid'ah itu Usman dan Umar Ini dua, dua sahabat nabi yang banyak buat Hal-hal yang baru Maka Bapak Surah Makan Allah Jika bid'ah itu nyata di kalangan sahabat Maka kita nggak boleh terjemahkan Kullu bin'ah itu sesat Kecuali ada bid'ah yang mana yang sesat Sehingga kata-kata nabi ini tidak bisa jadikan bumerang untuk menghujat sahabat Nabi. Ya kan? Suatu kali Mu'az di kitabul iman, Dalam bab iman, Dalam Sahih Bukhari, Mengatakan kepada kawan-kawannya, Ta'al nu'min sa'atan. Ta'al nu'min sa'atan. Ayo ngumpul-ngumpul, kita beriman sesaat. Lalu disebutkan, lalu mereka mereka bertasbih berjamaah bertakbir berjamaah, baca wirid berjamaah itulah sejarahnya zikir ber, berjamaah apakah namanya yasinan, maksurat Mabit muhasabah terserah, itu nama aja isinya apa isinya zikrullah berarti itu nokmin saatan beriman sesaat iman itu menggetarkan kolbu menyadarkan pikiran maka itu disebut Iman Maka Bapak makan Allah Kalau begitu Mungkinkah kita mengatakan Seperti pemahaman sebelumnya Apa makna bid'ah tadi Semua yang tidak dilakukan Nabi Gak mungkin berarti terjemahan bid'ah kita salah Lalu terjemahan bid'ah yang tepat apa ah, Apa lagi ternyata imam salafi sendiri sudah beres sama dia nggak usah kita debat-debat sebenarnya siapa tadi imamnya Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah rahimahumullah apa kata Ibnu Taimiyah dalam iktidak Siratul Mustaqim ini pernah saya bahas sebelumnya Al bid'atu malam alaihi dalil syar'i kita udah ulang-ulang ini sampai berbuih-buih mulut ini tapi kok nggak ngeh juga ya mungkin karena hidayah tuh milik Allah bukan milik kita ya Bid'ah itu yang tidak ada dalil syaraknya Nah sekarang kita tes ilmu hukumnya, ilmu usul fikihnya Berapa macam sumber hukum dalam Islam Coba, hukum Islam itu di, sumbernya dibagi dua Ada yang disepakati, ada yang masih diperdebatkan Yang disepakati ada berapa? Empat, Al-Quran Bukan hadis, sunnah Orang ahli hukum gak pernah ngomong hadis Kecuali Sunnah, orang ahli usul ngomongnya sunnah gitu ya, bedain ya, karena sunnah beda sama hadis. Dia hadis disebutkan bahwa hidung nabi mancung, kulitnya merah-merah dikit, itu hadis pesunnah. Hadis, hadis artinya berita, kabar, Kalau sunnah, maka... Hukuman syarian yang tergolong hukum syarak baru disebut itu sun. sunnah, beda dengan sunatnya. Kalau sunat bahasa kita, sunat, sunat khitan atau sunat hukum ya? Nah, apa bahasa orang makan Allah? Jadi, apa nih kira-kira maknanya nih? Kata sunnah atau hadis, sun coba sunnah bedanya hadis apa? Sunnah itu yang yang ada bobot hukum syaraknya. Kalau tidak ada bobot hukum syaraknya tidak disebut sunnah, cukup disebut hadis. Contoh, Nabi Shallallahu alaihi wasallam istrinya 9 itu hadis, bukan bukan sunnah. Jangan coba-coba diamalin ya. Yang disembelih nanti sama beliau-beliau ini ya. Apalagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam wajib salat malam itu apa? itu hadis. Kalaupun disebut sunnah, sunnahnya harus ada sifatnya. Sunnah khas, sunnah khusus buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ketiga, ijma. Ijma itu artinya apa? Ittifak al-mujtahidin pada asrin nabwa. Kesepakatan, konsensus ulama-ulama, bukan ulama sembarangan, mujtahidin. Bukan Ustad biasa, bukan doktor. Bukan lagi LCMA, bukan. Bukan, siapa? Mujtahidin. Saya belum mujtahid. Jadi doktor itu bukan gelar mujtahid. Mujtahid itu orang yang sudah mampu memproduk satu hukum, langsung dia ambil dari Quran dan Sunnah, dan hasilnya jelas. Itu disebut dengan mujtahid namun sekarang mungkin orang itu bisa jadi mujtahid dalam satu bab tapi tidak mujtahid dalam bab lain itu sangat mungkin kalau semua nggak mungkin hari ini persoalan tambah rumit dokter badiq said al guru kami ditanya kalau menurut anda ada mujtahid sekarang yang bisa buat mazhab baru sekarang menurut kamu siapa jawaban beliau sheikh wahbah zuhaili pernah dengar nggak Nah, nanti cari sendiri di Google ya. ya. Sekarang kan gurunya antum kan Google. Sheikh Wahbah Zuhili cari itu siapa itu makhluk ya. Taib. yang keempat apa? Qiyas Qiyas contohnya kita kalau kalau berzakat di sini pakai kurma atau pakai beras atau pakai duit. Tuh oh, duit kok, udah gak pakai beras kok, ya? Berarti antum udah pakai qiyas Analog di zaman Abu Hanifah Abu Hanifah dituduh sebagai makhluk najis oleh Hamad bin Zaid cuma karena ber membolehkan zakat fitrah dengan yang senilai dengan makanan pokok tapi sekarang nggak ada tuh, semua lembaga zakat membolehkan bahkan geseknya boleh pencet-pencet doang di hp boleh di handphone ya. kok bisa, ternyata pendapat Abu Hanifah yang wafat tahun 150 baru tidak dianggap bid'ah setelah tahun 2000 setelah tahun 1400-an berarti sekarang-sekarang artinya selama lebih dari 13 abad pendapat beliau dianggap bidah. Bid jadi jangan-jangan kita ini loadingnya kelamaan. akhirnya perkara itu udah nggak bidah lagi kok ulama sudah menemukan dalilnya nggak bidah, kita masih mengatakan dia bidah. ya. jadi saya curiga nih orang yang suka bidahkan itu dia nggak tahu dalil aja. Loadingnya belum selesai, ya. Jadi kalau kita bilang lihat, oh ini orang lagi loading, gitu aja ya. Kalau di zaman kita punya apa dulu, Pentium satu, ah ini Pentium satu kayaknya dia ya, komputernya masih Pentium 1 Tapi, lalu ada yang diperdebatkan, sebagian ulama mujtahid makai, sebagian tidak. Contohnya Mas Lahat, Imam Malik makai. Apalagi uruf tradisi. Kaul atau amal ahli Madinah, Imam Malik pakai amal orang Madinah. Apalagi ada namanya ISIS, ada namanya kaulus uh, Sohabi. Oh, macam-macam ya, itu diperdebatkan oleh para ulama. Walhasil, ternyata sumber hukum itu tidak hanya Quran dan Sunnah, tapi juga ada selain Quran dan Sunnah. Maka Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Bid'ah." itu dibagi dua ya, Ibnu Taimiyah yang bagi. Tapi pengikutnya sekarang bilang apa? Bid'ah itu semuanya sesat. Ibnu Taimiyah bagi, apa kata Ibnu Taimiyah? Ada bin'ah namanya syar'iyyah, bid'ah menurut syara'. Contohnya salat subuh jadi tiga rakaat ya. Saking rajinnya salat subuh. Atau nanti punya solat, solat biru lualiden, solat ini, solat itu, itu kan diperdebatkan ada yang bidah, akan tidak segala macam ini, yang tidak ada dalilnya menurut intinya disebut bidah. Tapi beliau kemudian mengatakan apa? Ada bidah kedua, namanya bidah lughawiyah, bidah secara bahasa, sama kayak solat secara bahasa tadi artinya apa? Zikir atau doa, tapi solat secara istilah artinya. Yang dimulai dengan takbir ditutup dengan salam, jadi bid'ah secara bahasa yang nabi tidak buat. Berarti bid'ah secara istilah apa yang tidak ada dalilnya, baik dalil yang disepakati yang empat tadi atau dalil yang diperdebatkan, nah, dimana munculnya khilafiah? Kan judulnya itu, kalau dalilnya empat ini tidak ada khilafiah, nggak boleh ada. Kalaupun ada, maka itu orang pasti jahil Pasti dia gak ngerti Jadi kalau Quran, Sunnah, Ijma, Ijma'qiyah Masih ada yang khilaf situ, Berarti dia kurang update ilmunya Faham? Lalu khilafiyah Khilafiyah artinya perselisihan Perdebatan, persengketaan Kapan itu muncul? Ketika orang Berdalil dengan dalil Yang tidak disepakati Contoh Contohnya apa tadi, mas Lahat, kemaslahatan Contohnya, hari ini orang beda pendapat nggak mengenai hukum PPJS. Ya, tapi nggak usah lagi lantum debat berdebat ya. Ada orang Jerman datang ke rumah sakit, salah satu rumah sakit dompet doa di Parung. Di situ gratis. Orang Jerman nyengir aja. Oh, di kampung kami, di negeri kami, semua rumah sakit gratis. Kaget orang-orang rumah sakit itu. Ya. Makanya kemudian orang-orang eh, kesehatan belajar ke negeri-negeri maju ini. Ternyata Bapak Surah Makan Allah di negeri maju itu pajak dan asuransinya tinggi. Makanya kalau masuk rumah sakit nggak berbayar. Kita cuma diminta BPJS 100.000 per bulan. Keluar dulu fatwa bid'ahnya. Ya. Betapa naifnya ya. Abis itu jelek-jelekin orang-orang BPJS nah ini saya nggak bela-bela karena saya bukan ASN jadi saya nggak ada urusan saya cuma lagi berbicara bab maslahat sekarang orang susah orang tidak susah semuanya bisa berobat nggak kenapa karena pakai maslahat nggak ada di Quran nggak ada di Sunnah nggak ada di ijma nggak ada di kias ada nggak dalil pakailah PPJS ada nggak nggak ada dalilnya itu pakai maslahat pakai maslahat dalilnya dulu Ibnu Abbas tidak mau sujud di atas sajadah apa kata beliau kekasihku Muhammad tidak pernah sujud di atas sajadah sujudnya di atas pasir, lantai akhirnya kataraknya tambah parah dan di akhir hayat beliau buta itu siapa sahabat Nabi Ibnu Abbas, karena beliau Bukan karena beliau menolak maslahat, tapi karena bab malu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini beda bab. Bukan menolak maslahat, tidak pernah menolak maslahat. Oleh karena itu, semua maslahat itu adalah agama, ya? Oke. Okay. Jadi wajar kalau ada orang yang menghalalkan BPJS dan mengharamkan BPJS. Contoh yang kedua, ini bukan masalah liberal nggak liberal. Ini masalah faham tidak faham. Bang hukumnya apa? Gimana hukum Bang Bukan Bang jual bakso, bukan, ya? Apa hukumnya? Ada yang saat ini do beda pendapat nih ulama ulama Rio ini, ya. Boleh tak boleh? Ada yang diem, ada yang tawakuf. Apa hukumnya bang? Ah, kayaknya kalau dicek satu-satu nih dompetnya ada ATM nih, pada takut ya. ternyata bank tidak pernah ada di zaman Nabi, benar nggak? Kan? Karena tidak ada di zaman Nabi, maka tidak dibahas di Quran, tidak dibahas di Sunnah, tidak disebutkan di Ijma, tidak ditentukan di kias. Kapan bank itu ada? Belakangan, setelah terjadi revolusi industri, itu orang-orang Jerman bukan orang Prancis kemudian buat bank. Apakah itu Yahudi? Tidak Yahudi itu sejarahnya beragam macam versi. Terlepas dari itu semua bank yang begitu rumit itu diislamkan oleh orang-orang islam jadilah namanya bank syariah tidak syariah ataupun syariah pun bank itu dua-duanya tidak ada di zaman rasulullah makanya sekarang ada gerakan anti ribawi tapi maksudnya anti bank kalau riba ada nggak di quran ada jelas Allah menghalalkan baik mengharamkan riba riba mengharamkan riba jelas ayatnya enggak ada perdebatan. Kalau ada orang menghalalkan riba kafir. Tapi kalau dia menghalalkan bank belum tentu kafir, tergantung definisinya tentang bank Apa? Apa definisi bank? Lembaga ribawi. Wah.